serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kabar baik dan bahagia seputar Leslor tentunya Baiklah sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar spesial banget ya untuk keluarga Konoha Kali ini kabarnya langsung dari Bunda Lesti yang memposting foto nih Sidang magang persahabat ya Bunda Lesti malam hari ini lagi sidang magang untuk menyelesaikan pendidikannya persahabatnya masyaAllah kita doakan ya mudah-mudahan lancar dan cepat wisudanya Amin dan kita lihat juga sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bunda lesti etnofirlita sembilan terima kasih ibu sidang magang berjalan lancar Alhamdulillah wah wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah sidang magang dari bunda lesi Kejora berjalan dengan lancar, momen ini pun diunggah kembali oleh aku Les Larsik ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Bismillah semoga cepat selesai ya bun, kuliahnya amin, mudah-mudahan ya secepatnya bisa selesai dan pastinya bersahabat ya kita bangga Mengidolakan Lesti Kejora yang sangat luar biasa Kemudian persahabat disimak juga ada momen video ya Saat Bunda Lesti Kejora dikabarkan waktu kemarin Pergi ke dokter gigi ternyata mereka juga bikin vlog nih persahabat Wow ini pastinya kejutan untuk keluarga Kodoha Luar biasa allah banget ya Baby El lagi tertidur digendong oleh Bunda Lesti Kejora Kita simak juga di kalimat komentar yang diberikan dari Bunda Okna98 mengatakan ini yang kemarin sore ya, yang katanya ada yang bilang ke dokter gigi ya, ternyata juga lagi bikin vlog tuh situ. Masya Allah banget ya, kita selalu mendapatkan kejutan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Semoga juga kita mendapatkan kabar baik malam hari ini, cidukan vitamin terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang Minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.